Yang sudah mendukung channel ini persahabatnya Bumin tentunya ucapkan terima kasih banyak dan Bumin pasti mendoakan kalian semua Semoga diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan dan apapun yang dilakukan semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan, amin Untuk mengawali perjumpaan kita persahabatnya di hari Senin ini bagaimana akan menyukukan cidukan-cidukan vitamin manja nih dari idola kita di Cianjur Keci pertama persahabat ya Di tentunya Cianjur Ketika Leslar dan Tim Serta keluarga besar Ini main kecurup persahabat ya Perhatikan tuh idola kesengan kita Bahagia sekali persahabat ya Papa Bilar, Bunda Lesti dan tentunya Tim Ini menikmati banget ya Liburan di Cianjur Main kecurup Masya Allah kita seneng kita happy banget Dan di sini persahabat ya Bunda Lesti dan Papa Bilar tuh Kita lihat tuh Tangan Papa Bilar Langsung gercep bersahabat ya Bunda Lesti hampir jatuh Aduh Masya Allah bangga ya kita bahagia sekali Alhamdulillah Semoga tentunya rumah tangga Lestlar Ini selalu langgeng Dan semudah-mudahan bersahabat ya Dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Momen ini pun di kembali oleh akun Sendal Putih dan Skor Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan, Masya Allah Seseru ini real life mereka Gak heran mereka lupa sama media sosial Definisi liburan yang bener-bener liburan kata itu persahabatnya memang cute banget Kita aja happy melihat kebersamaan ini Hingga komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Instagram dia Anggra ini mengatakan si Bunda nggak ada takut-takutnya. Dia cepet banget jalan di batu cadas kayak gini, sedangkan lakinya agak hati-hati gitu. Aduh, Bunda Lesi mah sudah biasa ya. <laughs> Dan kita lanjut juga ya di komentar berikutnya. Dari akun instagram sylvia7863 mengatakan Di antara artis-artis lain yang pada liburan di luar kota Cuma mereka liburannya paling sederhana Dan mereka jarang sekali ekspos di media sosial Gak pernah pamer. Inilah yang bikin bangga banget bersahabat ya Alhamdulillah Tentunya Leslar selalu berpenampil sederhana Tetapi mereka tentu selalu humble sama siapapun Berikutnya persahabat ya Tentunya kita lihat ternyata Bunda Lesi Kejora Ini memakai baju Suami tercintanya persahabat ya Kita simak Baju yang dipakai oleh Bunda Lesi Kejora Saat main kecuruk Ternyata itu bajunya Papa Pilar Aduh Masya Allah banget ya The best Dan selalu bikin bahagia sekali Masya Allah Berikutnya juga persahabat ya Kita melihat cidukan vitamin bahagia Inilah tentunya kesederhanaan Leslar Makan dimanapun tentunya jadi nih persahabat ya kita lihat tuh di lesehan bunda lesti dan papa bilar serta tim lagi makan bareng aduh masyaallah banget ya pokoknya happy banget dikasih cedukan-cedukan yang bikin bahagia yang bikin naik imun dan pastinya bikin tambah semangat warga konoha doakan support yang terbaik persahabat ya untuk lesti dan rizky bilar dan selanjutnya juga Semalam persahabat ya, kita dibikin bahagia sekali Alhamdulillah vitamin muncul juga lewat live Instagramnya Bunda Lesti Bunda Lesti bikin merinding banget di persahabatnya, Karena suaranya saat nyanyi di live Ini tentunya the best banget kualitas suara Memang tetap konsisten dari Bunda Lesti kejoran Mudah-mudah persahabat ya, selalu tentunya memberikan karya-karya terbaik dan selalu memberikan kejutan spesial untuk kita semuanya Masya Allah merdu banget tuh Kata Nabila juga nih berkomentar Saat live-nya Bunda Lesti Kejora Tetapi sahabat ya Banyak sekali netizen atau haters Yang berkomentar Saat Bunda Lesti Kejora nyanyi melau nih bersahabat ya Tentunya mengungkit ke masa lalu Hingga ada komentar yang diberikan nih Dari Akun Instagram NDRH Nelza mengatakan apa sih bawa bawa masa lalu nggak penting banget katanya itu persahabat ya. netizen di sini uh, lagi berkomentar nih persahabat ya bawa bawa masa lalunya Bunda Lesti saat Bunda L ini nyanyi lagu Melo persahabat ya. langsung aja dikomentari nih oleh salah satu para sahabat Leslar apa sih bawa bawa masa lalu nggak penting banget tuh persahabat ya. Mudah-mudahan Lesnar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik hempaskan netizen yang tentunya berkomentar negatif Kita tetap optimis, tetap kompak dan solid Mendukung apapun itu buat Lesti dan Bilar Kita masih menunggu kejutan lain bersama di pagi hari ini Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya